Ada perempuan di Amerika, kata Allah berjilbab, dia berjilbab Kata Allah tahajud, dia tahajud Suatu kali dia jalan di sebuah tempat, masuk kemudian ke sebuah wilayah, setu tertentu Di malam hari ada seorang beberapa pemuda Sedang menunggu Dan dia tahu pemuda itu pasti punya hal niat yang buruk kepadanya Apa yang dia lakukan? Dia yakin dengan Allah dan bertawasul dengan amalannya Ya, itu rumus di Quran surah kelima ayat 35 Boleh tawasul dengan amal soleh Ya, ya ladina ta ilaihi hey, orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah dan bertawasulah dengan takwa dan amal saleh. maka dia bertawasul dengan amalannya dia kuatkan niatnya kepada Allah dengan perlindungannya dia yakin betul karena dia sudah mengamalkan apa yang telah Allah perintahkan dan dia sedang menagih menagih apa yang Allah janjikan maka tiba-tiba lewat situ aman aja jalan. besoknya dia baca berita di TV muncul di koran kemudian terbit ada perempuan yang kemudian diperlakukan dengan tidak pantas begitu dilihat lokasinya kok sama dan kejadiannya berlangsung beberapa menit setelah dia lewat maka feeling perempuan ini mengatakan ini nggak akan jauh dari orang-orang itu laki-laki itu maka dia datangi kepolisian setempat kemudian dia sampaikan dia pengen tahu di mana ininya korbannya ditanyakan gini-gini gini terus kemudian dia sampaikan apa yang kamu ketahui informasinya ya yang saya ketahui begini begini ditanyakan betul lokasinya di mana betul peristiwanya kapan? betul diberikanlah info ciri-cirinya bagaimana? disampaikan ciri-cirinya si perempuan tadi menguatkan begitu kemudian sudah dilihat sketsanya muncul, dicari orang itu ditemukan ternyata benar mengakui perbuatannya yang paling menarik, perhatikan kata-katanya karena penasaran, si perempuan muslimah yang berjilbab tadi datang mengatakan kamu kan tahu sebelum perempuan tadi lewat, kan saya yang lewat duluan kenapa saya tidak diganggu? Kenapa saya tidak diganggu? Sementara yang setelah saya keperlakukan dengan cara yang tidak pantas, apa jawab preman-preman tadi? Mereka mengatakan bagaimana kami bisa mengganggu di samping kamu itu kanan kiri ada bodyguard yang badannya besar besar. Almaromai ta'athiromai tawalakin Allah almaromai. Ya, bukan kau yang melempar, tapi Allah yang memberikan perlindungan. Thummas taqamu tatanzalu alaihimul. Malaika Allah wa abshiru. adun. Orang-orang yang beriman, istiqomah dengan keimanannya, mengamalkan apa yang Allah perintahkan, akan kami turunkan malaikat yang melindungi dia dalam aktivitasnya dan dijaga orang ini supaya nggak sedih, kuat. Situasi apapun tegar, kuat, siap. Dan mentalnya luar biasa indah. Siapa mereka? Sedilkin. Bagaimana sekarang berlatih dengan amal soleh? Keluarkan amalan-amalannya, yakin dengan Allah, yakin dengan petunjuk Rasul, kerjakan dengan baik. Nanti anda akan lihat bagaimana itu akan berubah diri kita dalam kehidupan. Siap insyaAllah?